Meskipun di sini dan itu disana di sana meski cara kita jauh tapi kita masih bisa saling dan mungkin selama ini tidak pernah mengira bahwa untung rokok ternyata bisa menjaga agar kita tetap sehat. Bukat berarti Fahri uh, menyarankan cuma sekali untuk merokok ya, tetapi apabila sobat sekalian ada yang merokok kemudian mungkin anggota keluarganya ada yang merokok selama ini untungnya dibuang sia-sia Nah ternyata puntung rokok ini bisa bermanfaat bagi anggrek kita nih sobat sekalian untuk apa dan bagaimana cara memberi aja kepada anggrek sobat penasaran yang pahami terus ya. kalian sekalian pernah tidak pasti pernah ya apa pernahkah coba sekalian mengalami daun anggreknya dimakan kekicot ya. mungkin kemarin masih bagus masih mulus daunnya kemudian keesokan harinya tiba-tiba daunnya ada yang bolong seperti ini atau seperti ini atau mungkin tunas barunya hilang nah itu disebabkan oleh kekicot Bekicot memang menyerangnya pada malam hari jadi ketika kita tidur dan kita seperti kecolongan dengan bekicot itu dan bekicot itu tidak hanya menyerang tanaman anggrek yang kita letakkan di bawah atau rak tetapi ternyata bisa juga menyerang anggrek yang kita gantung kita tempel di pohon karena jenis bekicot itu banyak sekali dan yang bisa naik sampai ke atas itu biasanya bekicot yang kita dipacangkan atau bekicot-bekicot kecil yang bisa ditemukan di tanaman-tanaman anggrek yang kita gantung Memang anggrek ini paling utama kita tunggu bunganya Tetapi ketika daunnya rusak Atau tunasnya rusak oleh icot Selain tampilannya jadi tidak bagus Pastinya akan menghambat pertumbuhan anggrek untuk menghasilkan bunga Kenapa? Karena daun ini berfungsi sebagai dapur dari tanaman anggrek Atau tempat untuk memasak makanan, atau yang dikenal sebagai fotosintesis. Jika daunnya dimakan untuk ini masih mending ya. Cuman satu daun, satu daun. Tapi kadang kami juga menemui daunnya habis sama sekali dan tinggal gulpnya atau batangnya saja. Pastinya dengan kendala seperti itu, agar kita jadi lebih lambat dalam menghasilkan bunga karena pertumbuhannya akan terganggu karena tertunda dalam melakukan fotosintesis jadi harus keluar daun baru dulu sehingga bisa fotosintesis sempurna dan bisa menghasilkan bunga anggrek yang kita idam-idamkan padahal untuk menghasilkan satu daun anggrek itu cukup lama ada yang sebulan, bahkan ada yang sampai tiga bulan tergantung jenis anggrek yang kita miliki ada yang sangat lama, bahkan sampai enam bulan baru satu daun seperti phalaenopsis Giga-dia yang susah atau lama sekali keluar daun-daun ini, apabila kita aplikasikan nolus sida atau pestisida khusus kicau tidak efektif karena keluarnya malam hari, jadi kalau kita nyemprotnya pagi atau sore atau siang kitanya tidak kena, jadi tidak mati tidak berefek kepada bibit tersebut. Hanya dengan sisa puntung rokok ini kita bisa mencegah penyerangan pencok pada anggrek. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti yang kita kenal, untuk pestisida itu ada pestisida kontak dan sistemik. Kontak itu ketika pestisida terkena hama seperti kutikot atau belalang langsung mati tapi kalau sistemik nanti pestisida ini akan diserap tanaman dulu sehingga tanaman ini membentuk kekebalan tubuh sehingga berbisa tidak mau makan daun anggrek yang sudah kita beri pestisida sistemik untung rokok ini bisa kita gunakan sebagai pestisida organik untuk mencegah penyerangan berbisa nanti akan diserap tanaman dulu kemudian nanti akan Membentuk kebalan tubuh tumbuh di dalam tanaman sehingga begicot tidak mau atau enggan memakan daun anggrek yang sudah mempunyai kekebalan tubuh karena tumbuh merokok. Oke, langsung kita praktekkan bagaimana caranya dan cara kerja dari tumbuh merokok. Ini contoh hidrobium farmeri yang daunnya cuma dua dimakan begicot tinggal tanpa seperti ini. Nah, ini akan menghambat pertumbuhan karena nanti dia harus menunggu tunas baru yang berdaun untuk rokok ini kita rendam di dalam air satu malam cukup sebenarnya satu jam cukup tetapi lebih lama nanti kandungan dari tembakaunya itu akan tercampur dengan air jadi semakin kuning ya tapi semakin lama semakin kuning nah jadi yang kita gunakan adalah tembakau nya sebenarnya tembakau ini mempunyai khasiat bisa mencegah serangan moluska moluska itu ya kepicot, kemudian lintah nah sobat sekalian kalau kena lintah biasanya ditetensi pakai air tembakau itu lintahnya dia bisa lepas karena tembakau ini punya efek anti atau anti moluska jadi sangat dibenci oleh kepicot lintah dan kawan-kawannya termasuk cacing dan juga nemak roda dengan diredam seperti ini Kemudian warnanya sudah kekuningan seperti ini. Kemudian kita bisa aplikasikan ke anggrek. Apabila anggreknya di pot, itu kita bisa siramkan di sekitar akar dan media. Nah, ini nanti akan diserap oleh tanaman. Kemudian kita masukkan ke dalam sprayer juga dan kita spray semua bagian tanaman. Semua bagian tanaman kita semprot pakai air bakau ini ya sampai benar-benar basah bagian atas dan juga bawah daun atas dan juga bawah daun nah, kalau tanamannya yang ditempel gini ya kita semprot aja karena kalau disiram nanti airnya akan pergi nah, semprot seperti ini tapi pengaplikasiannya jadi karena untuk pencegahan bisa diaplikasikan Seminggu dua sampai dengan tiga kali. Apabila kebanyakan, gimana, Mas? Tidak masalah karena ini organik. Jadi, kalau kebanyakan tidak menyebabkan, agak kita gosong atau terbakar karena overdosis karena ini organik. Berbeda dengan pesticida yang ada di toko-toko atau pesticida kimia. Kemudian, apakah pemberian ini perlu berhenti? Jadi, tidak ya? sesering mungkin kita lakukan supaya membentuk kebalan tubuh pada tanaman anggrek. Kemudian bagaimana ketika sebaskaleng tidak punya puntung rokok, jadi karena ini yang kita gunakan adalah sari tembakau nya. Bisa gunakan tembakau. Apabila suka tidak punya puntung rokok, kalau cari di pinggir jalan sebenarnya banyak yang puntung rokok bisa gunakan tembakau tidak perlu satu jam kebanyakan jadi cukup segenggam aja terus dicelupkan aja sama seperti kudung rokok kita tunggu sampai satu jam paling bagus satu malam ya nanti warnanya air yang tadinya jernih jadi semakin kuning itu tandanya bahwa tembakau sudah menyatu ekstrak tembakaunya sudah menyatu dengan air nah jadi, kadang-kadang memang ada hal-hal yang menurut kita itu sepele dan tidak berguna tapi ternyata emang manfaat yang luar biasa hanya dengan untung rokok seperti ini kita bisa mencegah akar kita untuk terkena serangan polusi sida. selain bekicat bisa juga agar kita terhindar dari serangan hematoda yang biasa menyerang akar jadi dengan ekstrak terbakau ini media tanamnya nanti akan terbebas dari nematoda, aman nematoda. Biasanya yang sering terkena nematoda adalah anggrek-anggrek dengan media tanah atau media yang sangat padat dan juga sering menyerang hoya. Ya. Jadi bisa diaplikasikan juga ke hoya. Gimana nih? Mulai sekarang untuk puntung rokoknya bisa dimanfaatin ya, tidak perlu dibuang sia-sia. Tapi ternyata curahan dari rokok atau udut ini bisa kita gunakan sebagai insektisida Bisa kita gunakan sebagai moluskisida alami Untuk mencegah serangan Bekicot atau moluska Cinek pengutut itu punya turahan Nah ini turahannya ternyata bisa digunakan. Guys, seperti bisa praktekan di rumah Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya, Yuk.